Sekarang ini bukan sekedar podium juara Siapa? Cek, cek, cek Biasa. Kemenangan yang tidak mudah kemenang Berprestasi Bukan begitu bagus Lalu kali oh. Dari Kavi Atur Berikan kepada Kavio oh Akbar oh. Ada peluang yang kosong Kendangan dari luar Tidak Ya yeah rizar, kembali atur kembali atur. tegar, masih tegar, tegar. Jarak bisa. Ah! Oh! <initiation> kita lihat mau baik sekali kali di pemirsa. goal! Jabre! Mulai dikuasai kembali kita saksikan pemirsa. Tendangan dilepas depan. Goal! diri memang tapi 1-0 untuk Indonesia Bungkus. Oh, dua peluang dari Nabil Asyura. Nabil mencoba menggunakan kaki kiri tadi mengeksekusi bola dengan kaki kiri. Rizky Rizky angkat jabret. Oh, eh, permainan yang cantik. Kepada Kabil Akbar oh, Siapa kita? Arhan Putra Purwanto Kali ini peluang pertama dari Bola Mental lagi-lagi ini dia Saksikan pemirsa, tendangan dilepas Goal Luar biasa pemirsa Rifat mengambil ajak aja, Rifat dan goal Oh lepas, kembali kali ini Goal Saat Bali, pemirsa berhasil mencetak gol menjadi 9-0. Yeah Zabré! उठा oh. Dari Tegar Tegar Tegar Tegarannya ini Oh Hampir Luar biasa Berikan yes, Seribu Yes